Welcome to Mobile Legends! No bear between us! No, really? We've finished super dark but at Sure. yang gua bisa di ranking ya nggak pernah pakai yang lain dong harus kampret lo <laughs> bro, bro udah mati ah dulu malas banget main ini ya tapi sekarang boring kangen juga ya main brawlan. gua gak pernah emang main, main game ini tuh selain brawl ya kalau buka sebentar main 2-3 pertandingan selesai nah, uh, seru sih seru sih anjir gak keburu an <laughs> <laughs> Isikan sikat aduh sakit. <laughs> like santai-santai tenang-tenang semua kan nge-like pada waktunya ya huh? halo bro, ketemu lagi di channelnya simu kita kali ini akan iseng-iseng aja main game lawas ya kebilangnya walaupun makin keren lah tampilannya ya mobile legend mah bro gua gak suka untuk fitur game yang lain kayak ranking, kayak klasik, kayak arcane gak suka, gua cuma suka berawal doang bro jadi lu kalau mau join ntar gua coba bikin live streamingnya sore kalau nggak malam ya untuk mengisi selah dari game-game yang seperti biasa yang bikin jenuh Ini adik gua, si Muni Silahkan aja lu add aja bro e, Nanti kita mabar bareng-bareng ya Kita cukup main fun aja, yang penting cepet ya Karena gue juga gak, gak suka game yang terlalu lama-lama dalam satu pertandingan Kita cobain brawl bro Ini <tuh> ya, harusnya GG sih <tuh> Gua udah lama gak main, kita tester aja Aduh, Gus Gue lebih milih Paramis lah. Paramisnya sakit ini sebenarnya ini. Ah, sakit tuh. <laughs> aduh, gue yang sakit ya. Aduh, aduh, aduh. Apa ini? Aduh tembakin cuy, ya ada siam beratus itu ya, hmm sakit loh, hmm sakit loh, gua betot, kita untuk. Nah. Oh, oh oh. Oh. Oh, belum tahu magi ini kalau bergabung ini. Hmm, oh. si <laughs> emak. di wahanabi dia pakai apa ya tadi mantap oke okay, nanti kita mainin lagi ya yang sih ini untuk uh, ini doang gua tester doang Oh masih masih lumayan lah gua nggak goblok goblok amat kayaknya cuy ya oke okay, thank you sobat yang udah nonton nanti kita ketemu lagi di sesi untuk main game ML